Most of the school fans, welcome back to Time Out. Balik minggu kipadila dan selamat datang di kelas timeout hari ini Timeout geng Akhirnya ada energi lagi untuk buat timeout hari ini Setelah kemarin gue bener, -bener sih guys Flu berat dan mungkin juga suara gue masih agak bindeng sedikit Campuran sih dari jet lag kalau juga 3 hari begadang Liput NBA All Star It was no joke Capeknya bener benar pool banget sih kemarin ini uh, Ya gue harus ingat aja sih Gue minggu depannya udah umur 36 tahun uh, Umur udah gak muda lagi Udah mau jadi om-om bentar lagi <laughs> Jadi badan itu akan gampang rontok juga gampang masuk angin guys Tapi sekarang ini I feel so much better, I'm super happy sekarang ini uh, Gue udah ada di Seattle, besok pagi juga jemput istri tercinta Shiseline di airport Dan of course pakai jersey diskonan guys <laughs> My new all-star jersey, ini diskonan Gue kasih sedikit rahasia nih tentang NBA all-star guys Jadi ternyata merchandise all-star itu semua didiskon 50% setelah satu hari ya satu hari setelah all-star game <laughs> jadi itu rahasia guys, jadi kalau kalian tahun depan akan ke Indiana nonton All Star, kalian nggak usah beli merchandise All Star pas lagi event ya guys, satu hari setelah event selesai, kalian ke team store pagi-pagi langsung rebutan sama semua orang karena barangnya emang udah gak banyak sih jadi udah ke jersey Jason Tatum Giannis, LeBron tuh udah bye-bye lah udah nggak bakal ada, jersinya tuh udah pasti gone jadi kayak gue nih, dapetnya Donovan Mitchell ataupun juga ada Bayou, Halliburton Drew Holiday, uh, Paul George nah itu yang lumayan nggak gitu populer tuh jersinya. tapi itu rahasia guys, Lima. 20% lumayan loh guys, ini 65 dolar guys, daripada bayar 130 dolar, <dipada> jauh banget bedanya So I'm very happy about this. dan juga yang pastinya gue upload 3 episode untuk travel for basketball Mungkin ini seru banget sih, ketemu dengan Antman, John Moran, lalu juga Kabaymong, Arki dan juga Hardiano So make sure guys, kalian untuk nonton semua episode-nya, dan kasih like dan komen semua Dan of course hari ini, ding ding ding, paling happy, karena kita akan bahas tentang Brody Russell Westbrook akhirnya resmi masuk ke Los Angeles Clippers Kemalanya banyak yang ngeledekin guys Banyak bener deh, suwe bener deh Karoki, apa karaoke ini sakit nih Pasti gara-gara pusing mikirin Westbrook masuk ke Clippers Kira-kira gue pusing apa seneng nih guys Westbrook masuk ke Clippers Ditunggu aja di kelas hari ini Kita akan bahas semuanya um, Selain itu of course kita akan bahas juga Nate McMillan nih, Di pecat sama Atlanta Hawks Dan juga Patrick Beverly yang pulang kampung ke Chicago Bulls uh, Dan sebelum kita masuk ke kelas hari ini guys Pastikan kalian kasih likes Semakin banyak likes Saya makin semangat Saya makin senang Saya makin happy Dan saya will feel better <laughs> Kalau kasih likes yang banyak Dan juga jangan lupa komen ya guys Gue juga pengen denger pendapat kalian tentang berita NBA hari ini So kalau gitu Let's get the class started yay yeah, yay yeah. um, Kita gak usah bahas All Star terlalu banyak lah ya. Gue agree lah, gue setuju sama Mike Ma Ma Michael Malone. Dia bilang bahwa one of the worst basketball game ever. Gue ini di stadionnya bosen, ngantuk-ngantuk nontonnya. Gue nggak kebayang di rumah di TV main nontonnya. Um, ya, yeah. kalian bisa lihat lah ya. Gak ada main defense. Lalu semuanya nembak tiga point dari jauh-jauh. Uh, ini semua terjadi kalau menurut gue sih gara-gara playoff udah deket sih. Playoff udah deket. Uh, biasanya kan NBA All Star itu mungkin. Itu kayak masih ada 30-35 game lah ya. Tapi sekarang itu tinggal 22 game. 22 game lagi udah NBA playoffs. 22-21 game. Jadi mungkin player-nya juga makin hati-hati. Dan lalu juga kuat 4-nya skornya gak deket. Skornya gak mepet. Jadi itu kenapa mungkin juga mereka gak ada main defense sama sekali Tapi bagi kalian yang kemarin kan nonton NBA All Star Weekend. Uh, yang menang adalah Tim Yanis. Akhirnya bisa mengalahkan LeBron. LeBron setelah lima kali menang menjadi kapten. Akhirnya tumbang juga. Dan tembakan terakhirnya adalah Damian Lillard. Yang bisa akhirnya mencapai target Skor di kuarter keempat, uh, paling seru menurut gue misalnya momennya of course ya Jason Tatum majalen berondah ya. ganti-gantian ISO itu yang paling asik banget momennya sama ah, mungkin Dame tiga poin datang, asik itu aja uh, Jason Tatum Ther of course MVP memenangkan rekor scoring NBA All Star lima puluh lima poin dia mengalahkan rekornya Anthony Davis ya lima puluh dua poin di tahun dua ribu tujuh belas Jason Tatum tapi dari awal dia pengen banget jadi MVP karena dia kan dia mengidolakan mengidolakan sekali Kobe Bryant dan sekarang itu nama trofinya All Star MVP adalah Kobe Bryant All-Star MVP Trophy Which is itu harus ada di koleksinya dia sih Dia bilang setelah pertandingan kemarin ini Yaitu kenapa uh, dia jadi MVP dan juga Dia lagi on fire walk sih Dia 10 kali 3 point kemarin Ini um, Banyak yang nanyain Gimana cara betulinnya kok ya kue, Biar NBA All-Star seru lagi ya Susah sih jawabnya sih Itu Adam Silver harus memikirkan itu sih pastinya karena tiket All Star gak murah kalian bisa denger dari Kabaim sendiri sendiri harga tiketnya Arki sama Hard Janus berapa orang udah spend uang banyak pasti pengen nonton game yang lumayan kompetitif lah, uh, ya mungkin bisa dicoba, kemarin ada yang bilang tim World dan tim USA itu mungkin bisa aja sih, karena kalau ada hal yang baru, inovasi baru, mungkin juga itu gengsinya akan lebih tinggi sih, so we will see what Adam Silver gonna do about the All Star game, karena sayang banget sih, karena ini kan semua superstar harusnya the best pickup game in the world, tapi kalau bosen, gak ada yang main defense juga kita juga rugi sebagai fans menurut gue sih uh, jadi we will apa yang akan dilakukan sama Adam Silver nanti ini tapi kok gue happy banget I'm very blessed gue bisa ngeliat Mac McClung memenangkan Slam Dunk Contest itu mungkin yang paling pecah sih acara selama weekend itu gue bisa ngobrol-ngobrol dengan NBA Superstars um, gue bisa spend time juga with my dad uh, gue selalu cherish all my apa ya Kalau gue bisa spend time sama anda I always cherish it Karena uh, Happy banget lah Bisa sama dia So once again Thank you to lah Untuk bisa ajak gue Ke NBA All Star Weekend sekarang ini uh, Very happy sih uh, Tapi sekarang ini kita udah harus siap-siap untuk NBA Playoff guys uh, It was a nice break though Kita juga sebagai fans harus break juga sih nonton NBA Capek juga kita all season long Hampir tiap hari nonton NBA uh, main ini break tiga hari Besok akan mulai lagi last stretch menuju playoff uh, Walaupun lagi libur kemarin ini Ada beberapa berita yang menarik Selalu ada aja NBA beritanya Yang pertama obviously Nick McMillan yang dipecat sama Atlanta Hawks kemarin ini uh, Agak shock sih mencetai sekarang ya Karena udah tinggal 22 game lagi sih Untuk masuk ke NBA Playoff uh, Atlanta tapi memang agak underachieving, menurut gue tahun ini, uh, dengan squad apalagi mereka baru rekrutsi si De John Temuri. harapannya bisa bawa mereka lebih jauh lagi di Eastern Conference uh, mereka ada di posisi 8, dengan rekor 29 dan 30, um, kalau gue baca-baca, ini memang dipecatnya Nate McMillan itu secara mendadak gila, kasih malah off day, lagi liburan itu tiba-tiba baca, anjir gue dipecat guys, <laughs> lagi off day guys, <laughs> uh, tapi apa, <laughs> dia kayaknya ada disagreement waktu bulan Desember lalu dengan Trey Young, dan itu kayak hampir sekarang, mereka belum bisa menemukan solusi. Jadi waktu itu Kay Trey Young itu sampai diliburin kayaknya sehari sama Nate McMillan, dah lo nggak usah ikut kita tanding deh. Kalau hal itu di Denver gamenya, uh, jadi kayaknya udah nggak bisa dikontrol. Uh, Trey Young sama Nate McMillan dan lo jadi owner, harus pilih coach atau superstar pasti lo akan milihnya superstar lo sih gak mungkin lo milih coach lo sih jadi itu kenapa menurut gue Nate McMillan yang dikorbankan sini karena Nate McMillan sebenarnya pelatihnya oke okay sih pelatihnya oke okay. dia udah sempat bawa uh, Hawks juga ke itu sedikit overachiever loh kalau gitu bawa ke uh, Finals Eastern Conference tapi he's not a bad coach at all menurut gue sih si Nate McMillan ini tapi emang ekspektasi dari defense-nya dan juga mungkin ownership-nya si Hawks juga tinggi ya apalagi mereka udah bisa bawa The John Tamori yang merupakan salah satu uh, defensive guard dan juga ya boleh dibilang dan levelnya level All Star juga untuk membantu Atlanta Hawks tahun ini tapi uh, baiknya juga sih si Klingkepela, John Collins juga itu baik banget dan juga DeAndre Hunter tapi ya memang harus dikorbankan aja kayaknya si uh, Nate McMillan ini dan sekarang ini yang akan step up adalah Joe Prunty semoga namanya benerin gue sebutnya nama belakangnya gue gak tahu gimana pronounsnya dia menjabat uh, sebagai interim head coach uh, tapi sekarang ini juga kayak lagi nyari-nyari head coach baru si Atlanta Hawks kok kan tidak utama mantan coachnya Yuta Jazz, Quinn Snyder menurut gua akan cocok untuk Atlanta Hawks Quinn Snyder is a very good coach dulu sayangnya dia ada dramanya Donovan Mitchell sama Rudy Gobert aja but menurut gua he a very very good coach jadi very defensive minded juga jadi kalau dia bisa bawa Atlanta Hawks juga oke okay. and of course uh, Imei Yudoka katanya juga mungkin mau diambil uh, karena kemarin kan Joe Mazula udah official jadi head coach udah nggak interim lagi labelnya udah head coach beneran jadi uh, Imei Yudoka sekarang ini udah available untuk any team yang mau ngambil dia so we will see though it's gonna be interesting tapi menurut gue pressure-nya sekarang ada di Trey Young. Karena ini semua salah lu Trey Young. Dipecat si Nick McMillan. Jadi, um, karena ini udah diikutin maunya Trey Young. So, Trey Young have to step up his game. Harus bisa bawa Atlanta Hawks. Mungkin lebih dari first round of playoffs sih. Untuk bisa membuktikan kalau ini semua... Memang salahnya Nate McMillan, bukan salahnya Trey Young. So, we'll see. Tapi tim mereka oke banget sih. Masih ada Onyeka Okongwu, Di Andre Hunter, Bogdan Bogdanovic, Clint Capella, Man, they are really, really deep sih. Mereka menurut gue ada ya. So, we'll see gimana nanti mereka setelah ditinggal Nate McMillan. Of course, kita ngomongin tentang Kevin Love. Kevin Love setelah di waif sama Cleveland Cavaliers dan juga di buyout. Uh, akhirnya, dia sign dengan Miami Heat setelah memasuki free agency. Um, Kevin Love and Cleveland Cavaliers agreed on a buyout. Um, buyout itu apa ya artinya ya? gue mau jelasin sih karena banyak orang yang nanya kok buyout itu apa buyout itu kayak perjanjian antara pemain dan juga tim uh, jadi tim itu kan ada gaji nih masih ada Kevin Love masih ada gaji nih nah sisa gajinya itu itu dinego nih dinego sama timnya nih diturun dikit harganya lalu dibeli kontraknya kayak gitu sih seperti itu mungkin penjelasannya. ya jadi kayak dibeli kontraknya tapi lebih murah dan setelah itu pemain itu akan di wave dan mereka free agent bebas untuk sign dengan siapa aja um, Gue jujur agak kaget si Kevin Love ke Miami, gitu sih. Gue mikirnya, "Wah, auto lah, auto Lakers lah ya, itu sama LeBron." Kita tahu dia juga dulu ke UCLA, college-nya, tapi ternyata... Dia tidak mau ke sana. Dia ternyata mau di Miami aja. Cuacanya juga bagus sih di Miami sih. Eh, uh, kata si Kevin Love ini expected untuk main a pretty a pretty big role dari benchnya Miami Heat karena Miami Heat itu butuh rebounding, dia butuh space, dia butuh three point shots. Uh, mereka orang hal nomor 28, puluh delapan, three point-nya di NBA itu hanya 33,4% persen saja, guys. Uh, tapi Kevin Love punya kemampuan untuk three point sih. Kita gak ngeraguin lagi lah. Walaupun dia udah berumur sedikit sekarang, tapi kalau nembak three point aja sih, Lu bisa lihat lah dari workoutnya tadi, masih oke okay banget sih dia. Uh, kalau gak ada game yang dia kayak enam kali, delapan kali three points sih, so kita nggak meragukan lagi lah kemampuannya Kevin Love untuk three points. Uh, Tadi pun juga kayak udah mulai build some chemistry dengan bem ada bio saling balas-balasan di uh, komentar Instagram mereka bisa bicara-bicara which is a good sign untuk Miami Heat menurut gue berarti dia sangat diterima sekali dan Kevin Love katanya emang mau balik ke Miami karena Miami Heat ini adalah organisasi yang berkelas kata dia uh, Miami Heat juga nambah Cody Zeller I don't know how that gonna help a lot atau tidak nantinya tapi pasti depthnya mereka untuk big man makin dalam sih sekarang ini untuk si Miami Heat Um, Mbak Amy, tapi agak susah sih menurut gue dengan squad sekarang ini untuk bersaing dengan, of course, ya dua yang paling top adalah Milwaukee Bucks dan juga Boston Celtics Menurut gue, timnya mereka masih di bawah itu uh, Agak susah sih untuk bisa masuk ke Eastern Conference final lagi Walaupun gue tahu, mereka hanya 1 G buckets three point away Tapi kayaknya eh berat sih untuk 2 tahun ini Dengan timnya seperti ini, walaupun gue gak meragukan Eric Spolstra Eric Erick itu adalah pelatih yang hebat uh, But, I don't think this time mereka bisa masuk ke Eastern Conference Finals Oke, okay, Patrick Beverly akhirnya pulang kampung ke Chicago Bulls Ini orang kasian banget sih satu hari setelah dia nge-tweet. Kalau dia hype banget untuk ke United dengan d Besoknya di trade sama mau bamba ke Orlando, uh, tapi dia nggak mau dimain di Orlando. Akhirnya dia minta di buyout juga mau Orlando Magic. <laughs> aduh kasian masih dia udah itu ngoceh-ngoceh lagi kan di uh, podcastnya dia juga dibilang bahwa dia, dia sempat ribut juga dulu sebenarnya mau bamba, man, that, that that is really well. Udah Mau gue cerita dia sih. Um, Bulls struggling enam game kalah betul terus belum osa, uh, osa break. Uh, mereka juga Cuma dua game. dua game behind Toronto Raptors. Di posisi 10 Eastern Conference. Season ini menurut gue sangat mengecewakan. Untuk Bulls obviously. Uh, dengan dua, Boleh dibilang 3 lah ya. Zach Levine, Lalu juga. Uh, Nikola Vucevic. Dan juga The Mother Rosen. Tapi mereka. Sayang banget sih. Sayang banget. Mereka tidak bisa perform tahun ini. Uh, apalagi yang kemarin. Uh, baru dengar berita bahwa. Lonzo Ball akan di shut down. For the season. Sedih banget sih dengar Lonzo kayak gitu sih. Karena gue juga expect dia bisa comeback tahun ini. Tapi Ternyata kakinya itu bermasalah banget dan katanya dokternya belum pernah lihat injury seperti ini di kaki orang sih jadi agak ngeri ya apalagi masih umur 25 tahun masih umur 25 tahun kakinya udah rusak gitu ya uh, tapi semoga next season masih bisa comeback sih, dan juga main lagi di NBA uh, Pat Bev obviously bisa menggantikan perannya Lonzo sedikit lah walaupun Pat Bev udah nggak kayak Pat Bev yang dulu 2 tahun tiga tahun yang lalu tapi kayak perannya dia di locker room ini penting sih, menurut gue paling penting nih perannya di locker room mungkin maki-maki Zach Levine sih maki-maki Zach Levine sama The Mother Rosen, mungkin sama Nicola Visevic ini karena menurut gue tiga bintang ini kayak kurang kurang galak, kayak ada api-apinya sih, Ya mungkin butuh orang kayak Patrick Beverly untuk maki-maki agar mereka semua mainnya serius dan juga bener sih dan dia pun katanya Patrick Beverly ini ngefans sama Billy Donovan, which is gue bingung banget, karena menurut gue Billy Donovan itu pelatih yang kacrut tapi We will see lah tentang Patrick Beverly ini uh, Of course menurut gue sih this is a good signing Kalau menurut gue sih this is a good signing untuk Chicago Bulls Seperti gue bilang ini bisa jadi leader nantinya di tim ini Karena ya guard mereka kayak eh uh, Kayak Kobe uh, Kobe White Ya eh, mungkin Alex Caruso juga mungkin nggak terlalu banyak ngomong lah ya gak terlalu banyak kayak Uh, bawel juga gitu, jadi butuh banget orang yang kayak si Patrick Beverly gini siapa lagi kita tahu, ya lu kalau main for your hometown, pasti semangatnya beda sih Pasti akan kasih semuanya yang lu punya sih Dia pun juga udah semangat banget bilang, wah aku bisa nganterin anak gue sekolah, jemput anak gue sekolah So, kalau orang bisa happy main di sebuah klub pasti dia akan performnya jauh lebih bagus sih nantinya sih So, I feel like the Bulls got the right guy uh, Untuk bisa resurrect this team, at least masuk ke play-in lah Bisa masuk ke play-in tournament sih menurut gue sih, jadi um, dengerin podcast ini sih dia banyak bacot sih but it was all good content yang menurut gue di podcast itu pun juga dia bahas kalau dia texting Russell Westbrook setelah Russell Westbrook signing ataupun juga dia tahu kalau Russell Westbrook akan ke Russell uh, akan ke Los Angeles Clippers dia bilang you gonna love it there <laughs> walaupun gue nggak tahu artinya apa what's up Nation Russell Westbrook here super excited get this thing going looking forward to it uh, tapi ya seperti gue bilang di main banyak banget uh, yang ya, banyak orang yang bilang bahwa sabar ya sabar ya Clippers ketika kedatangan Russell Westbrook gue like what sabar apa kita mah gue masih seneng gue gak seneng banget Russell Westbrook datang ke Los Angeles Clippers sih. So, hari ini like oh my god gue jadi Fancy Clippers hari ini happy banget sih jujur aja I know mungkin dulu gue suka kayak ngelarikin Russell Westbrook lah waktu main di Lakers gitu uh, bilang oh yalah, apa Russell Westbrook beban banget nih nembaknya suka ngasal lah apa. tapi but that's with the Lakers though with the Lakers ini totally a different situation menurut gue uh, di Lakers of course uh, udah gak udah nggak sehat lah kondisinya udah gak sehat waktu itu untuk Russell Westbrook di mana juga dia sempat dipanggil vampire di locker room menyerap katanya semua energi teman-temannya di Lakers jujur tapi emang gue nggak tahu bagaimana nanti Russell Westbrook yang ada di Clippers tapi kok gue harapannya adalah kita akan mendapatkan the best Brook untuk kali ini tapi gue happy banget sih gue happy banget dia lebih milih ke Clippers daripada ke Wizards ataupun ke Chicago Bulls ini semua berkat dari Paul George, jadi Paul George itu selama NBA All Star Weekend memang campaigning banget bahwa dia pengen lihat Russell Westbrook juara dia pengen, ya pokoknya secara halus bilang kayak gue pengen ajak Russell Westbrook ke Clippers lah gitu jadi dia pengen banget, jadi mereka memang deket secara keluarga juga mereka dekat. anaknya beketnya teman baik, kalau juga keluarga sering makan bareng jadi uh, gue percaya bahwa Russell Westbrook will do really well di Clippers nanti ini um, Gue gak ada statsnya sih, tapi PG, lu atau main nama Westbrook di OKC Thunder, itu statsnya tinggi semua sih. Itu banyak yang statsnya dia karir high saat itu sih. Jadi semoga aja bisa terulang lagi. Oh Kalo juga PG all defensive team sih waktu itu sih. Tapi, eh uh, before mereka sign Westbrook, gua baca-baca mereka mau ada meeting juga sih, Tyrell, eh uh, uh, lagi. Tyrell Lu, uh, Kawhi sama PG untuk define, untuk menjelaskan peran Westbrook itu apa. Dan ini perlu playmaking dan juga rebounding. Uh, dan ini, katanya enggak didapatkan dari John Wall dan juga enggak didapatkan dari Reggie Jackson uh, jadi basically ya butuh playmaker sama rebound aja sih uh, dia di Lakers itu statnya oke okay loh not bad 7,5 asis per game uh, dalam karir low, Karir low nya itu 28,7 menit itu karir low dan itu enggak ada shooter loh dia enggak bisa kaki ke shooter, maksudnya shooter siapa gue enggak tahu mungkin dia kebanyakan untuk kayak, ya fast break aja kali asisnya, kalau sekarang dia bisa memaksimalkan drive and kicknya dia, karena ini akan cocok banget sih dengan strateginya Clippers menurut gua karena di eh, Clippers, Kawhi bisa nembak, PG bisa nembak, ada Norman Powell, ada Eric Gordon ada Bones Highland mungkin juga bisa nembak nantinya, jadi um, I think akan cocok sih, dan juga masih ada Marcus Morris, Nicholas Batum, gua gak lupa ya uh, menurut gua akan cocok sih nanti Westbrook ini main di uh, Clippers, apalagi juga Clippers butuh seseorang yang bisa push the tempo. Mereka ini nomor 24 sekarang ini uh, untuk pace di NBA uh, dengan adanya Westbrook ini mereka bisa speed up the game dan mereka bisa get a lot of easy basket in transition itu yang diperlukan sama Clippers sih menurut gue sih asal ya mungkin sekali-kali ini adalah Brody nembak mid range yang aneh-aneh itu nanti diomelin lah diomelin sama taran lu sama Kawhi, sama PG lah gue yakin tadi taran lu pun udah bilang bahwa kalau Westbrook udah mulai agak ngaco dia akan ingetin dan juga akan marahin ross which is really good sebenarnya gue gua uh, udah dikasih tahu dulu di depannya sama si Tarin lu kalau lu ngaco gua akan omelin sih gitu jadi um, high risk high reward lah high risk high reward um, apalagi kalau dilihat dari statistiknya Kawhi sama PG itu gak cocok main sama Reggie Jackson dan John Wall jadi ini kenapa John Wall juga Reggie Jackson di trade dari uh, Clippers kalau kalian bisa lihat net ratingnya itu gak bagus minus semua kebanyakan Minus semua, jadi Orang kok bilang, oh ini Sayang banget buang Reggie Jackson, nah Nah, they cannot, he cannot play together With Kawhi and PG, ini ada statistiknya gitu loh So, this is why menurut gue This is a very good move, gila loh Dapet Russell Westbrook yang, ya mungkin Dengar Russell Westbrook-in dulu lah, yang, dululah, yang triple -double gitu bisa triple-double Gitu-gitu, gimana sih? Hall of Famer Playmaker, superstar menurut gue Ini, I'll take it Any day bro, I'll take it. Russell Westbrook Over Reggie Jackson and over John Wall Any day any day. so I'm very happy with the signing uh, ya tapi kita bisa lihat nanti first game ya sekarang kan masih, masih semuanya masih indah belum main masih indah semua ya masih ketawa-tawa hari ini latihan untuk Russell Westbrook tapi gue sih, aduh kena Mike lagi gue sih jujur, uh, happy banget, happy banget dengan move ini uh, menurut gue sekarang Clippers gue semakin deep dan akan punya kesempatan untuk ngelamein Western Conference yang sangat loaded banget Clippers gue masih nomor 4, masih nomor 4 sekarang ini di Western Conference so we good, we good, gila sih gue Gue sih, I love how my Clippers look right now. Karena udah tinggal pusingnya sih, Tyron lu aja. Bikin rotasinya gimana, karena, karena udah tinggal 21 game lagi kan. Tinggal 21 game lagi, so he has to make sure semuanya happy. Dan semuanya in the right places, untuk the dia. Ya, 21 game sih. Kita will see gimana Clippers gue sih. Tapi, for me, very happy. Uh, karena akan lebih cocok sih, gue. PG, Kawhi, Russell Westbrook. Semoga Russell langsung start sih. Dan di the bench match ada Bones Highland, Mason Plumlee, Norman Powell, uh, siapa lagi ya? Nicholas Batum, Man. very deep bro, very very deep. I think my Clippers gonna be doing really well. So, itu jawaban gue guys, kalau kalian nanya gue pusing atau enggak dapat rasa Westbrook? Nope, no headache at all. Malah gue hype banget dari kemaren, uh, gue pun nanti kok ke kok bisa beli jersey-nya Westbrook, I will buy Westbrook Clippers jersey. I'm ready for that, <laughs> I'm so ready for that. <laughs> so, Well, sih ntar gue belum lihat si Clippers next game launch apa, but um, I'm excited tho, I'm very very excited for that. So itu adalah berita NBA hari ini guys. Uh, karena kita punya ke prediksi ya, dan sisa prediksi aja sih sekarang ini. Besok banyak game NBA mulai lagi, wah ada 10 atau 11 game gitu besok ini huh, pusing sih. Ini agak susah milihnya, karena setelah libur lama jadi nggak gitu ketebak banget. Bal just go with Blazers lah, Blazers plus 5 setengah lawan Kings, so hopefully itu adalah pilihan terbaik. Semoga besok day udah mulai panas lagi. Mulai panas dan pengen bawa Portland untuk naik lagi ke NBA Playoffs. So, once again, guys, itu dulu untuk time nya Thank you so much guys for watching. Hopefully you guys enjoy today's episode. Seperti biasa, guys, jangan lupa kasih like, kasih comment, and I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.